Insyaallah Allah ambejos cocok untuk penderita ambeien dan wasir dan anda merasa aman karena ambejos sudah bersertifikat MUI dan terdaftar di Depom. Ambejos solusi bagi penderita ambeien dan wasir. Saya merasa ada benjolan di anus saya. Itu tuh kalau lagi mau BAB tuh rasanya sakit Penyakit ambeien Di Denatur juga ada obat ambien Ambejos dari Denatur, ini kapsulnya Dan salepnya ini salwa, ambayos salwa Sehari itu tiga kali, sekali minum itu dua kapsul Alhamdulillah ambeien saya sembuh Ambien saya sudah sembuh Wasir dan rasa sakit akan hilang Terima kasih ambejo yang sudah membantu kesehatan saya ambien saya sudah sembuh padahal sebelumnya saya merasa sakit sekali apabila saya BAB maka dari itu bapak dan ibu pendengar pemirsa yang kami hormati cobalah apabila anda kena penyakit ambien minumlah obat ambejos dan salep salwa insyaallah sembuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh